Jangan lupa, lupa buat like video ini dan jangan lupa buat subscribe juga dan jangan lupa juga nyalakan lonceng, lonceng pemberitahuannya. TV Kreatif Anak Indonesia. bodoh kau nanya lampar sabar aku kurang ah masih ada lampar gede dia bangke teh baru dak teh <tuk> tegar <tuk> mungkin ada modal sabar Sayang, kuhangi gigi Enam, AWW Wah, gara-gara, datang. kasep sebenernya kan gudang mau AWW karena yang amat ada yang kerdiuk Jala atau gara-randing aing naon buah ah Gak ganteng nah yuk adak orang-orang buah, orang geger lapar Ayu. Tak itu, coba ngomong tadi tapi, tapi, na. tapi di mana tempatnya ganteng? Ayo lah tuh di kebun tuh, di kebun tuh anu buah naga gede, jika bujur marahnya Ah, Ah siapa bisa wae ini dengan lomba, oh, lo gede, saru aja ngawak gede. main ya orang manggih aja lah. bisa teh naik teh. sabar mun <bulky> <tahanacity�> dudu gede itu alakon mana mana eta tah eta tale ta oi Rusia. Orsinah buah ada tadaatan hehehe. Emang lagi nuantu tapi na dua tur tapi batur. Ah sama Saya orang balik saya Ah sama Ayo balik Lima lima Oke di video kali ini mudah-mudahan yang subscribe semakin meningkat dengan film Amin dengan film JSTV yang judulnya itu Goyongan anak, anak desa. Oke gua sekarang lagi bersama rekan-rekan JSTV -rekan kreatif Indonesia. Bang, pertanyaan jadi apa? Haloan nama gua Diki, gua berperan sebagai Pak Arman. Nah, Pak, Harman. Pak Harman ini orangnya itu seperti apa sih? galak, kocak, kekinian, bro. <tuk> <tuk> gaul ya, gaul, oke, okay. gaul aja. Terus yang sebelahnya lagi itu berperan sebagai apa? Nama gue Arya, gue berperan sebagai Garbol. Oke, okay. Garbol ini ciri asal suka garuk-garuk kali ya, oke? Terus yang belakang ini, ini yang ini, yang ini yang belakang. Nama aslinya siapa? Berperannya sebagai apa? Perkenalkan nama saya Putra. Oke. Okay. Saya berperan sebagai Ngonghor Ah, ngomor. Dengan ciri khasnya ngomong itu, kekurangannya itu bisa berubah menjadi kelebihan. Ya, mudah-mudahan ya. Win. Terus, satu lagi. Siapa namanya, berperannya? sebagai apa? Kenakan, nama saya Sun. Sun. Okay. Saya berperan sebagai Cungkring. Ah, Cungkring. Cungkring ini ciri khasnya itu badannya kurus terus ya cara ngomongnya juga ya. Aduh. Oke, okay. langsung aja ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Di bawah ini. Oke okay, jangan lupa komen juga dan jangan Kalau misalkan kalian suka dengan video JSTP Kreatif Anak Indonesia jangan Film like. Guyonan Anak desa, Anak, Anak desa Bisa komen di bawah ini Bisa request seperti apa Filmnya seperti apa Oke okay, ada yang mau disampaikan? Kak? Cukup Ade, Ade. Cukup Oke okay, terima kasih See you next video Mudah-mudahan dengan adanya film episode pertama mudah-mudahan nyampe episode 1 sampai seterusnya. Amin. Amin. Amin. Amin. Oke, okay. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.